apa kabar. Jadi diharap kita dapat masalah ya sementara menunggu kedatangan PTD kita yang namanya uh, itu Rio Remotol. Oke okay, guys, uh, welcome to Mr Mach channel. Sebelum kita mulakan di video apa kata kita subscribe, like, tekan share dan uh, tekan juga notifikasi button untuk Mr Mach channel. Oke. Okay? So ini keadaan di Kampung Mok Uh, di Kampung Mok Ulu Kinaratah uh, kita menjemput uh, Datuk Joni Masutun merupakan uh, pegawai pemimpin masyarakat N27 Limbahau yang baru dilantik pada tahun ini. Okey guys, kita sama-sama ikuti ini perkembangan video sehingga akhir ya. Juli ini, Gatuhan Negeri Moh Yang berharga Cik Birson Cik Polis Bukit Moh Yang berharga Ibu Bering Albusong Ketua Kampung Moh Yang berharga Ibu Bering Yang berharga di BKKK Kampung Moh Yang berusaha Puan Sebeni Yasun Wakti Apatah Mereka Tantai Bapak Rakyat Rakyat Pembenai Tuan-tuan Tuan-tuan Selamat Selamat Bersama Uh, terima kasih pada sekali pada yang itu, dan, uh, Mpukri, WONWIL, 2022, dan Bapak, tahun 2021 pada pagi yang saya ucap terima kasih banyak banyak karena saya telah jemput untuk mendatai program ini. Dan diberi penghormatan untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk kita semua. Pada hari ini, ada kesan ketidak. Ini bukan mau cakaplah, kalau dalam WhatsApp macam-macam. Ini saya minta maaf, saya kalau salah cakap, tapi kemungkinan terbaca juga kan. Bila ada invitation, terus dia sihat. Itu barang pun naik. <laughs> ah. Inilah orang bilang, tapi sebenarnya ini, inilah, orang pun lakal-lakal sama bahasa, orang simpan-simpan saja itu, ano, itu gempar begitu, mana ada juga begitu banyak betul. Yang penting, bila ada, ada injection kita punya, apa ini, badan, bully, apa ini, orang bilang, kalau ada apa-apa penyakit, dia akan, um, orang bilang dia boleh, tandang balik penyakit-penyakit yang mungkin mengenai dengan COVID-19 lah oke okay. so saya pun tidak dapat cakap lebih banyak mengenai hal ini tetapi sudah tentu sekali uh, dalam TV pun ada juga pihak-pihak kerajaan telah pun memberi tahu uh, mengenai dengan uh, vaksin ini dan uh, pos bagi saya Sebenarnya ini adalah Peluang bagi kita Untuk mau mendapatkan vaksin Karena di Malaysia ini Apabila kita mulakan Vaksin ini daripada perdana menteri dan juga Kita punya kota menteri dan juga Kabinet-kabinet dari Negeri Sabah Bukan mau cakap lah Kita berdoa bahwa Belum ada Apa-apa lagi Yang ada Apa-apa itu ialah melalui ini, bikin kasih takut kan, tinggi nilainya daripada apa ini, pembangunan kalau dibandingkan sekarang lah, orang bilang, kalau oh, tar di amas pun, mungkin kalau nampak sekejap, kalau tidak sehat, tidak, tidak lagi boleh injak tidak kalau boleh korek tapi tidak guna juga, oke okay? Dengan kata, kata demikian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pegawai jabatan pendarangan dan semua kru-kru mereka yang hadir bersama-sama dengan kita. Dan kita harap program ini akan juga saya sampaikan kepada yang amat berhormat Ketua Menteri, karena yang amat Kota Menteri juga mau apa-apa aktivitas KTS ini mesti disampaikan kepada beliau melalui kita punya pengarah UPPM um, Jadi untuk pengeluman Pak Gidato uh, Pembelian informasi ini sebenarnya sudah berjalan secara lama mula dari Januari 2020 uh, yang awalnya kita hebatkan uh, mengenai baksa uh, COVID-19 dan seterusnya Uh, kita lipatkan uh, SOP kemabangun dan yang uh, terkini kita ingin lipatkan uh, mengenai Masjid Cakra, pendaftaran Mali Masjid Cakra vaksin uh, lah ya. jadi uh, sebetulnya pejabat kesehatan daerah Papua hadir hari ini tetapi tapi diperlukan patut pada tadi kita dapat, beliau kita dapat hadir uh, oleh berada sebab dari luar yang lebih diutamakan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Datuk. Kita seharusnya Datuk dan juga guru-guru, tim-tim Guru, ya, beliau -tim yang sudah kaji ada mati di pada pagi Baik untuk uh, mati seterusnya kita ada dua terima Yang pertama yang akan disampaikan oleh uh, Ibu Mohammad atau Rahman dan seterusnya uh, Puan Siti Asut. Ini mengenai Roma baru. mas masyarakat dan juga pusat maklumat rakyat yang ada di pejabat penerangan daya Pak selamat pagi semua uh, harapnya semua dalam keadaan silap ya uh, semua dalam keadaan uh, baik dalam pagi ini apabila ada virus-virus virus tertentu yang coba masuk dalam kita punya badan lah Uh, ini secara umumnya, secara amnya kita mau tekankan di sini, dia dua ber, benda berbeda Walaupun sama, kita akhirnya akan sembuh. Tapi dia punya cara dia menyembuhkan kita itu lain. Kalau obat ya kita akan terus sembuh. Tapi kalau vaksin tidak, dia menguatkan kita punya sistem imunasi, imunisasi dalam badan kita. Oh, Macam kita tidak terima atau vaksinkan, lagi terus kita akan kena. Nah, itu, itu kebaikannya demi kesihatan kita juga lah. ya. Jadi itu kita ingin bawa mesin kepada semua tempat, bukan sini, semua tempat kami masuk, uh, kami cerak situ. Itu kebaikannya supaya kita ada daya tahan. Seperti yang kita nak uh, semalam baru keluar itu ke SOP yang terbaru Okey, macam contoh yang saya ini saya berikan apa yang kita ingin mengumumkan sini macam majelis uh, majlis, -majlis keramaian misalnya, dia sebenarnya 50% sahaja uh, mengikut tempat pulak, keluasan tempat itu kalau tempat itu hanya 100 orang boleh muat, bila 50% maknanya 50 orang sekitar boleh jemput, nah kita akan kena denda mengikut itu apa uh, 342 akta 342 itu uh, sekarang ini sudah di Reverse, berdasarkan kepada dan darurat Yang ada ini uh, Dia bilang sangat Kompon 10 Oke Sekarang ini Kita boleh kenal Kompon 10 k kalau tidak ikut SOP Penjara 7 tahun Ya Itu peraturan sekarang ini Memang banyak, jadi kalau kawan-kawan perempuan ada kemuskilan hmm. nah, Boleh juga ajukan sejak pertanyaan lagi, kita akan coba jawablah. Oke, okay. rasanya itu saja yang saya ingin uh, sampaikan pada hari ini uh, Untuk peng, uh, imunisasi kebangsaan ini lah, maksudnya penampilan covid Kita membuka secara percuma saja, jangan risau Kita akan bantu sampai tidak lama sudah didapat dalam meseja Ya, itu sedikit sebanyak Mengenai pusat batu marka rakyat. di samping itu, seperti yang kita tahu juga, uh, pejabat, uh, jabatan perjalanan ini adalah demi fungsi untuk uh, membantu bantu kerajaan untuk memaksakan uh, dasar-dasar kerajaan dan juga membantu uh, kita punya menteri-menteri uh, untuk berhubung dengan dengan semua masyarakat melalui jabatan penerangan, macam program-program yang kami buat sekarang ini Kita masuk ke kampung kampung untuk berjumpa dengan semua masyarakat Menerangkan tentang kebaikan, apa yang kerajaan telah buat nah, Itulah fungsi kami sebenarnya Mungkin ramai yang tertanya-tanyakan, apa, apa ada penerangan ini, apa ada penerangan Mungkin terkenal dengan PSI Sistem saja, ataupun MC kita saja Tapi sebenarnya ada banyak lagi fungsi kami Nah, di Indonesia dia akan hilang dan saya dipahamkan setiap lima hari bulan setiap lima hari bulan boleh diset di situ ada sudah keluar siapa yang mereka satu yang ada 60 tahun ke atas 65 tahun ke atas sebab kita dulu kan kita punya ibu bapa kita punya masyarakat yang berumur 60 tahun ke atas sebab mereka inilah yang perlu kita lindungi dulu sebab sistem ini badan orang sudah rendah, jadi ini yang perlu kita lindungi dan itu lah yang di, uh, oleh kerajaan TKM untuk beri vaksin oke? Okay? yang umur 18 tahun ini uh, mungkin dia yang ketiga masa ketiga uh, saya dibangkan bulan 5 nanti dia akan cuma habiskan semua itulah makanya TKM sudah melalui pejabat daerah amannya kepada ketua kampung dan juga BTPN untuk admin secara nama kita sudah ada vaksin. ee uh, si, hmm. di bangunan terkait nah kita bersifat area polo utama tapi ada kita bebas untuk menandal nama di kawasan yang um, kawasan itu oh. maksudnya kita di sanjo sanjoan Jabatanan kalau sudah makan vaksin, uh, di vaksin. Oh, Cuba-cuba tuan. Kita sudah ada kuat dan enrih ya kan? Jadi boleh lah kira. Ya? Okey. Okey. Sejauh ini jawapan soalan ini terima kasih tuanah. Uh, jawapan soalan ini banyak kali kami dengar juga lah. Bila sudah kena vaksin, bolehkah kami muka mas apa apa itu SOP sudah kita tinggalkan lah? Jadi tanya begitu. Okey. Banyak. Tempat kami terima ni okay. uh, SOP ini, dia masih berjalan. Kita sarankan juga orang ramai. Apabila sudah kita kena vaksin, jangan kita lupa ini SOP juga. Sebab uh, semua orang ini belum ada lagi, belum lagi ada uh, imunisasi berkelompok. Yang ini herd, kalau orang putih bilang herd immunity namanya, uh, herd immunity bila sudah ada 1% pihak kesihatan akan nilai dia ada 1% dia uh, dalam 70% dalam satu masyarakat itu dia sudah ada itu, antibody itu uh, dikenal pasti uh, dan juga laporan ini akan pergi sama pihak kerajaan baru kerajaan akan nilai balik sama ada uh, ini SOP ni yang akta 342 ini perlu di, ditiedakan atau macam mana dia akan nilai balik tuh, dia tidak akan suka-suka tarik itu akta nah, oh, okay. vaksin. Vaksin, lah. Jadi, oke ada yang terlalu terlalu terlalu terlalu dari pihak kesehatan, kalau terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu Selepas itu, selepas 21 hari, akan diberi lagi dos kedua untuk melengkapkan kita punya uh, itu vaksin lah. So, supaya vaksin itu boleh bekerja dalam badan kita lah. Kalau macam Sinovac, sedangkan sekali kan? Ah, sekali. Uh, sekali saya diambil. Ah, uh, oke. Okay. Ya, ya. mengikut maklumat oke okay, terima kasih uh, soalan tadi mengikut maklumat daripada pihak kesehatan juga yang kami terima memang kita perlu ada persediaan macam kita perlu makan dulu lah minum sebelum ditemukan itu vaksin lah itu kebiasaan supaya badan kita ini boleh apa menerima itu vaksin jadi ya memang perlu jawabannya memang perlu Makanlah dulu. Sebelum kita kena panggil itu makan dulu. And then bila saudara di tempat pusat uh, penvaksinan, uh, kita akan dipanggil tuh oleh dokter, oleh petugas kesehatan. Dia tanya lagi balik kita. Ah, kita ada masalah ini, kah? ada masalah ini. Masa itulah kita kena jawab. Ini ini itu saja. Uh, itu saja yang layak untuk divaksin. Sebab kita mau komplit dia dalam masa 21 satu hari itu hingga dalam 14 minggu hingga ke 33 minggu sahaja bukan semua tapi dia tengok juga bergantung kepada kesihatan ibu tersendiri. Itu sendiri nah, itulah makanya apa-apa pun bertanya atau persoalan kebunakan tempat latihan TKMM ok guys Alhamdulillah selesai program Info on Wheels Pembudayaan Nurba baru di kampung Mok Kinarut yang dihadiri oleh yang berbahagia Datuk Joni Mositun Pegawai Pemimpin Masyarakat N27 Limbahau Juga kita ucap uh, Terima kasih juga kepada JPKK uh, Dan ketua-ketua masyarakat uh, Sekitar kampung Mok Dan Labak dan ada daripada daerah lain. Terima kasih di Dan kita bertemu Di update video yang akan datang guys. Peace out